Dia suka yang bubullah. astaghfirullah Bro! Oh! Uh, bro! Ini kira-kira masuk enggak, Bro? Ini <laughs> <tuh> permainan receh teman-teman kayaknya ini ini jadi saya yang gak pernah bisa giring bola ketemu sama orang yang sinyalnya susah begini nih kalau ketemu oh oh, oh, oh. mode manager bro kalau ini gimana bro kalau misalnya kita mau pemain Acara langsung maksudnya apa ya? merantang babak grup. Ini saya saya belum pernah main soalnya kalau begini-begini. Perliga, Raih pemain dan hadiah luar biasa. Cuma mau mencapai pro 2 itu anti susah banget. Saya baru level di level 13 ya, teman-teman. Mau ngejar di pro 2. Tuh. Saya kalah. Luar biasa ini. Pertahanan 90, serangan 90. Aduh, GRDA! Welcome, GRDA! GRDA! Jangan sampai out, Allah! Oke okay. Bro Ini kira-kira masuk gak bro Wuh wow, pas banget Aduh Ini kalau udah serangan balik Aduh Oke, okay, thank you. Terima kasih. Buang-buangin terus. Bahaya, cuk. Ini kalau kalau udah nyerang balik itu bahaya. Pamen. Cih. Pamen. Kesit banget dia. Ya. cuk menit mat lima Cok, cepet banget Menit mat lima, cepet banget crd crd welcome crd Koneksi internet lawan tidak stabil Oh, jadi kalau misalkan koneksi internetnya lawan kita nggak stabil Di tempat kita muncul notif gitu ya Baru tahu soalnya so Pantesan saya biasanya kalau main malam itu pasti ngelek-ngelekan.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 Oh, enggak ngelihat-lihat lo. P. Alah, cuk saya, cuk. Satu, cuk. Dia sukanya ngubul lah. Astagfirullah. Bro. Kok pen saya yang pelanggaran, saya disongkol itu. Waduh, saya kalah. Dikasih jempol sama dia. Waduh, berat. Dikasih jempol sama si GRDIA. Dia ngasih jempol, jempol kebalik lagi ini. ada yang bisa diklaim di sini. Star parts. Apa ini? Kedua. Oke, okay, beli Special. Mana beli pakai barang itu mana? Mana, Cuk? Tawaran MVP. Ini apa ini? Pakai gratis. Nyari yang gratisan. Barang peringat 1 dan 100 koin. Jumlah L35 juta. Rp35.000. Oke. Okay. Tawaran sambutan. apa ini? paket barang apa itu 200? bapak grup ada artis ini kalau, apa nama istilahnya? bapak grup, bapak grup itu? rival divisi Oh, Oke, okay, saya nanti mau main lagi. Ini saya kalah mulu, soalnya mungkin emang saya cocoknya sok main malam, kayaknya Den. main malam cocok, main pagi kok begini <figa> Kontrol bola, 25000 beli <tuh> mahal juga. Oke, okay, baik, nggak. Saring bola, lah cuma dapat dua doang, pelit amat loh, uang lima ribu, <guruh> 50 ribu juga dibayar, lo ya, mana? Jadi kesimpulannya semakin tinggi kita level kita, maka semakin lawannya berat-berat, dia ya, enggak <tuh>